jangan lupa subscribe youtube channel kezia 89 sembilan percaya tombol like sih supaya yang lain dapat info tentang dunia dan teknikal disegalanya like comment and share ke semua medsos yang kalian punya.